sedengan hmm. ditekan. Dan mulai mulai pusing, mulai pusing. Hmm. Oke. Okay. Coba dijelaskan lagi bagaimana masalahnya selama ini. Jadi sebelumnya itu kan kita pernah rukyah juga waktu itu. Kapan? Sudah ada sekitar setahun yang lalu. Setahun yang lalu. Yang pertama. Rukyah pertama kali. Yang pertama kali. Kenapa waktu itu dirukyah? Itu pada saat sebelumnya sering diganggu, merasa terganggu di rumah Merasa terganggu Karena di rumah. rumah Itu kayak, kayak hal yang tidak wajar sih sebenarnya Itu kan kayak malam-malam ada suara ayam Malam-malam ada suara ayam ada Suara ayam. ayam di samping kamar hmm. Barangnya ada gitu, pas dilihat ada. Suaranya, ada Suaranya ada, pas dilihat ada. gak ada Terus ular Ular juga datang di jendela, kan kelihatan kalau misalnya ada cahaya dari luar Mau masuk ke dalam Dari jendela gini, ah, ada ular mau, mau masuk ke dalam Ular, gini, ular apa? Ada, tidak tahu ularnya orang ular besar, kayak kobra gitu Ular, ular cobra, hmm. hitam Hitam Karena itu bayangan kan, kan jadi bayangan, tidak hmm. ya, kelihatan bentuk seperti apa Oke okay. Nah, terus ya di rumah kadang Di atas lemari kayak ada orang duduk gitu nanti kan. Oke, atas lemari gini? Oke, di atas gitu. lemari gini. Biasa nonton kan? Biasa datang duduk. Tapi enggak tau tahu gua atau enggak. Terus di kamar biasa kadang Itu ngelihat-ngelihat gitu wujudnya. Karena kalau di kamar kan mati lampu. Hmm -hmm. Jadi kalau cuman kayak bayangan gitu. Wujud bayangan hitam. Tapi gitu, nampak gitu ya. Duduk, gitu. duduk di atas lemari. Oke. Okay. Tapi hitam wujudnya banget ada tahu jelasnya. Hmm -hmm dan pintu ditendang door sekali udah. Pintu gitu. kamar. Sering-sering dipanggil nama juga wow. sekali, Ada suara-suara manggil nama itu. Terus dah pas dilihat nah ada. Di mana-mana sih? Oh di mana-mana. Di mana, dimana -mana. Kalo pergi dalam suatu tempat baru ada manggil satu kali. Suaranya berbeda-beda. Itu sampai sekarang masih dirasakan. Kalau habis surga yang terakhir kemarin itu udah mulai-mulai hilang. -mulai Cuman terasa gitu sih ada di dekat-dekat kita terus saya kemarin waktu pergi keluar kota rasa ada yang ngikut cuma nggak tahu itu apa apakah bisa mengetahui masa depan tidak sih nggak. Nggak. kalau merasakan ada itu makhluk gaib di sekitarnya bisa bisa bisa merasa bisa melihat melihat nah, tergantung dengan kondisi badan biasanya oh ya? kalau misalnya lagi ya ada masalah banyak pas segala macam itu kan mungkin karena sugesti ya, kan ini kan barang-barang gitu sering kelihatan lewat mewah gitu. hmm. ya. jadi selama ini tuh lebih dominannya gangguan ya gangguan. bukan kemampuan supranatural bukan oke okay. cuman pada saat di Rukia yang kemarin hmm. kata dia itu uh, jin dari keturunan kata perukianya rukianya. setahun yang lalu itu setahun, setahun yang lalu dimana rukianya terakhir juga ha? kemarin beberapa bulan yang lalu ha? sama dibilang keturunan juga katanya mau jaga oh keserupan, keserupan waktu di rukian keserupan ya. oh. dibilang jin penjaga dia jin kan? penjaga penjaga hmm, dari keturunan nenek moyang katanya. Oh. ayah gitu kan itu yang kemarin sempat diinikan dikeluarkan juga nggak bisa oh gak bisa keluar gak bisa keluar sebentar, memang kata dia kata stafnya kemarin tuh udah dipagari. Rasa barang itu tuh kayak nempel di atas gitu Terasa barang itu ada kayak lubuk jadi mau masuk itu. Ya? Tapi nggak bisa. bisa. Dari kecil punya kemampuan supranatural? Tidak ada sih. Baru-baru beberapa tahun-tahun terakhir lah, baru Beberapa tahun terakhir, ada kejadian istimewa sebelum itu? Entah ada kakek yang meninggal atau siapa? yang yang punya kemampuan spiritual gak ada, gak tahu di keluarga ada yang bisa ngobatin orang? gak ada sih, cuman mungkin di keluarganya ayah kali ya karena kakek udah lama meninggal gitu kan oh yang Jadi di atas atasnya gak tahu, tahu ya kita gak tau okay. gitu. pas juga nanya ayah gak ada kan tadi, ya, kayak -kaya gitu oke oke oke ada benda-benda okay, okay. uh, pusaka Benda besar, sih gak ada ya? Cuman kemarin nunggu di rumah. Hmm. Nah, ini dia, ini baru masuk ke sini. Maksudnya, ini kita singkirkan, Bu. Ini benda-bendanya banyak, kayaknya nih ya. Oh, cuma dua aja. Tapi enggak tahu yang kemarin sih ditanya sama ayah, katanya nggak ada, tidak ada nyimpan yang kayak gitu. Ini dari rumah orang tua nih. Ya, alhamdulillah. Coba buka ya. Makmudikalimatullah, okay. taatnya dirasiatul makhnu. Oke. saya mau lihatkan ke kamera dulu ada namanya di belakang. <laughs> Tada. Ya. Nih yang pertama ini foto sudah lama ini ya sudah usang. Foto nampaknya seorang putri dengan pakaian uh, Jawa. Di belakangnya ada nama Dewi Sri Dendang Sari. Dewi Sri Dendang Sari Oke okay. <laughs> Yang kedua ini Ini ada tulisan-tulisan nggak -tulisan, jelas lagi ini sudah usang Kemudian ada foto eh, Sultan Sambas ini ya? Ya Rahimahullah. Yang tengah ini apa? Keluarga? Keluarga Keluarga, keluarga. ini keluarga juga? Ya. Keluarga Oke okay. Nih. Ini di, di di di apa ditempel di dinding ya. Digantung di dinding. Ya. Apa ininya? Keyakinannya apa? Ini buat apa ini berapa? Kalau yang itu sih kurang tahu sih, mana juga ada sih, tahu Yang ini disimpan kan pada saat di cari uh -huh. ada barang ini, ada kuning di belakang itu. Tak, tak tahu itu apa. Oh iya, ada ah. sesuatu ini. Uh, ini ada ditempel di sini, warna kuning kain, kain kayaknya ini kain kuning. Oke, okay. kita akan musnahkan ini. Insyaallah, oke, okay? <laughs> gelas <laughs> apa yang dirasakan berat sama yang yang ini Dewi Sri Dendang Sari Cie. ini si Umi ini apa Umi? mau ngasih saya apa? ya Pak kan kemarin sekarang kan di rumah saya lebaran kemarin jantungan kita udah ada foto yang harimau itu aneh yang har harimau itu? iya yang itu ya? <laughs> Oh. kata ini di rumah. Sini. waduh waduh waduh waduh, waduh. yang yang apa sih itu kayaknya anilah pernah sih, karena bisa ada ada Allah yeah. mm -mm. perangilah engkau perangilah dirimu agar engkau bahagia di hari akhir Iya <berasa> <goh> ada kalimat kemudian ini ada gambar apa semacam kesatria ya berada di atas harimau Oke ada lagi Waduh Waduh waduh ini di rumahnya sama ada itu kasih Ya. nenek sih ini gambar yang sama yang saya yang kita unboxing di rumah itu ah, siapa kemarin di Helen Indah. nih gambar syaitan di tengah-tengah ini hmm. nih syaitan nih yang di tengah ada tanduknya memakai pedang. Tuh, ada tahu bendera Israel oh. yang segitiga, ada dua hmm. yang satu terbalik ke atas satu ke bawah tuh. Ini ada, nih, di dalam lingkaran. Lihatkan ke kamera. Begini nih, tulisannya nih. Hmm. dan Sambas rahimahullah Saya tidak tahu apa keyakinan orang-orang kepada apa untuk pelindung apa untuk apa mendatangkan rezeki atau apa. Saya rasa beliau ini pun rahimahullah tidak tidak ingin ini kenapa setelah beliau wafat dijadikan dijadikan jimat fotonya beliau ini muslim kan sultan sambas ini alhamdulillah tidak ya, samalah ini, ini yang terakhir ada lagi umi ini aja kita musnahkan ya <tuh> Biasanya dimusnahkan dulu Baru mulai rukiahnya Saya pengen ngetes aja Pengen tahu Kalau kita rukiah dulu Sebelum ini dimusnahkan Kayak gimana Apa yang akan terjadi kan Apa yang dirasakan Ada rasakan sesuatu Nggak dari benda-benda ini Apa ya Nggak mau rasa dibakar nggak, nggak mau dibakar Nggak rela gitu ya udah. oke okay, semoga ini menjadi bagian dari uh, taubatnya ya memurnikan tauhid dari lawannya yaitu syirik oke okay. okay, ayolah kita mulai rukiahnya. <coughs> apa yang dirasakan sekarang sakit. Dada -dada. dadanya sakit oke okay. kepala pusing, pusing. Kepala. terasa berat. Hmm. berat ayo kita mulai bismillah A'udhu Billahi Boleh tolong ditutup pintunya? Wa in man wal arda ma In aradani allahu bidurrin, hal halhunna kashifatu durri Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih Qul hasbiya Allah alaihi yatawakkalul mutawakkilun Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi Wa yaghfiru maduna dalika liman yashak Wa man yushrik billahi faqad dhala dhalalam ba'idah iyad'una min dunihi illa inasa wa iyad'una illa shaytanan marida la'anahu Allahu wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruda wa in sa'altahum man khalaqa as-samawaati wal arda la yaqulun Allah qul a ra'aytum ma tad'una min duni In aradani yallahu bidurrin halhunna kashifatu durrih Au aradhani birahmatin halhunna mumsi katu rahmatih Qul hasbiya Allah Alayhi yatawakkalul mutawakkilun Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bihi Wa yaghfiru maduna dhalika liman yasha Wa man yushrik billahi faqad dhala dalalan ba'idah Siapa kamu? Kamu penjaga itu. Penjaga orang ini. Hah? Penjaga dia. Kamu tinggal di lukisan itu. Hah? Kamu tinggal di lukisan ini, Dewi ini. Kamu ular. Okay, dia bisa ngomong ya. Anta kan Allahul Adzim, anta kau kulla shayin. Anta kan Allahul Adzim, anta kau kulla Kamu ularkah? Bukan. Kalau oh, kayak manusia wujudnya, balanya gini-gini. <laughs> ya udah, gini. Orang ini tidak ingin lagi kamu ada bersama dia Dia tidak tahu kamu ada Dan dia tidak inginkan kamu Gimana? Hmm? Pergi ya dari badannya ya? Kenapa? Kamu terikat perjanjian? Perjanjian? Dengan leluhurnya? Oh, Ayo kita putuskan perjanjiannya insya Allah برات من الله ورسوله لا الذي ناحته من المشركين برات من الله ورسوله الذي ناحته من المشركين برات من الله ورسوله لا من المشركين برات من الله ورسوله لا Bara'atuu minalrahi wa rasulihi lalladhin uhmhat tum'in al-mushrikin Bara'atuu wa rasulihi lalladhin uhmhat tum'in Ada rasa suatu enggak? Ada rasa suatu enggak? Bara'atuu minalrahi wa rasulihi lalladhini uhmhat tum'in al-mushrikin Bara'atuu wa rasulihi Kamu ular kaha? Ha? Huh? Bukan? Apa? Ha? Huh? Naga? Kamu naga? Kamu oh, naga? Wada oh, juga jin wujud naga Kalau wujud dinosaurus ada? Ha? min Allahi wa Rasulihi laladina ahatum min al-musyrikin bara'atun minallahi wa rasulihi laladina hatu minalmushrikin yakni peralatan saya ni untuk memusnahkan benda kesyirikan bara'atun minallahi wa rasulihi laladina hatu minalmushrikin bara'atun minallahi wa rasulihi laladina hatu minalmushrikin kamu naga yang kayak orang Cina itu wujudnya? Hah? Oh, bukan yang kayak film The Hobbit itu. Oh, bukan. Bara jin wa rasulih ilal ladina hatu minal musyrikin. Kamu tinggal di sini? Hah? Di gambar ini? Kamu tinggal di sini? Kamu kalau da kamu suka mewujud Kat Puteri ni? Ha? Huh? Ya? Uh, Baratum min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu min al -musrikin. Maaf ya, kamu akan saya hancurkan atas izin Allah Baratum min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu min al-mushrikin Bismillah Baratu min Allahi wa Rasulihi Wastat tangannya kena gunting nanti Barat, <laughs> Baratu min Allahi wa Rasulihi Ini milik saya sekarang hmm. Sudah diserahkan ke saya? Kamu? Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina min al-musyrikin Baratu min Allahi wa Rasulihi Lalladina min al-musyrikin Bismillah hmm. Baratul <tell> min Allahi wa rasulihii laladina hatu min al-mushrikin Baratul min Allahi wa rasulihii laladina hatu min al-mushrikin min Allahi wa rasulihii laladina hatu min al-mushrikin min Allahi wa rasulihii laladina hatu min al Beraatu min Allahi wa rasulihii laladina hattu min al-mushrikin. Beraatu min Allahi wa rasulihii laladina hattu min al-mushrikin. Nama bagus Dewi Sri Dendang Sari. Ya. Ada wujudnya naga ya. Beraatu min Allahi wa rasulihii laladina hattu min al-mushrikin. Beraatu min Allahi wa rasulihii laladina hattu min al-mushrikin. Bara'atun min Allah wa rasulihi ilal-ladina ahatu minal <tuh> min al-musyrikin. Bara'atun min Allah wa rasulihi ilal-ladina ahatu <tuh> min al-musyrikin. Bara'atun min Allah wa rasulihi ilal-ladina ahatu min al-musyrikin. <tuh minal mushrikin> Sudah terbebas. Oh, oh. Kamu manggil bantuan kah? Manggil bantuan. Kita dalam masalah ya. Hati-hati kalian, jangan kosong ya. Lu panggil teman-temannya bala bantuan.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 Wahai yang <Sangat> menciptakan jin dan manusia, tidak untuk disembah. Wahai Kenapa? Panas. Oh, diam. Kenapa? Panas. Ayo, kita masuk Islam, naga. Hah? Aha. Ya udah. Saya tidak ingin menyakiti kamu. Saya hanya ingin mengajak kamu masuk Islam. وَمَا kutul الْجِنَّ وَالْإِنْسَ liyambudun wamakala وَمَا jinnawal الْجِنَّ وَالْإِنْسَ wamakala kutul وَمَا insaila الْجِنَّ وَالْإِنْسَ kutul jinnawal insaila liyambudun Allah hunurusamawati wal ardallah hunurusamawati wal ardallah hunurusamawati wal wal Air, kamu haus. Ini yang haus orangnya apa kamu? Kamu yang haus apa badan ini? Kamu. Ntar saya kasih air. Ntar ya. Tadar dulu sabar sabar. Haus, panas ya kamu. Badannya panas. Bismillah. أَوَلَمْ يَرَ faru adnasa mawa tiwal arubaka na taarot kon fafa takna huma fafa takna huma fafa takna huma fafa takna huma fafa takna Wajah fala jahannamul jahannamul naga ni airnya ni. Nah, ini airnya nah, minumlah Bismillah dulu Oh, dinetralisir Emangnya bisa mantra kamu Menetralisir Ah, minumlah Bismillah <tuk> <tuk> Rasain. <tuk> panas ya? Air ini panas. Hah? minta air. Ya udah dikasih air. Udah <tuk> lah udah udah, sama so main-main lagi. Air ke sama Islam. Ayo.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 وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُشْرِكِكُمْ Inni kafartu bima ashroktumuni min qabl Inna zhalimina lahum adabun alim ah. Ah. Ah. <laughs> وقال الشيطان، لا ما قد يلعب رؤي النظرة، وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني، ولوموا أنفسكم ما أنا بمشريخكم وما أنتم بمشريخي Inni kafir بما bima ashruktu min qabl. Inna al zalimin alahum alim. عليكم الميتة ودم ولهم الخنزير وما هلا لغير الله به. Hurmat عليكم الميتة ودم ولهم الخنزير وما الله به حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ عَلَيْكُمُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ وَمَا لِغَيْرِ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ وَمَا Hurmat عليكم الميتة ودم ولهم الخنزير وما لغير الله به. Hurmat عليكم الميتة الخنزير لغير الله الميتة الخنزير لغير الله Ayo ikut sama masuk Islam, Apa yang menghalangi kamu dari Islam? sudah Kamu sudah seperti ini, itu bisa dirubah Insya Allah. Ayo kita bersihkan pikiran kamu insyaAllah. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa, ma yadu'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Iblis itu adalah musuh kalian Dia itu menipu kalian Dia menjanjikan janji yang palsu Janji yang benar itu adalah janji Allah Kalau kamu mengikuti Iblis Kamu akan masuk neraka bersama dia Neraka itu tempat penyiksaan Dibakar dengan api Hah, bukan. Apa kata iblis kepada kamu? Hah? Bukan kayak gitu. Oh, dengarkan ini. Wa idz qala wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasqa an amri rabbih. Afa tattakhiduna huwa wa dhurriyyatahu awliyaa'a min duni wa hum lakum وَقَالَ bi'saaliddhaalimiina badala wa qala asy-syaitaanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa illa anda autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana Wa wama antum bimusyrihi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl Inna zalimin lahum adabun alim Faham? Hmm. benar kan makanya ayo kita masuk islam Ayo Kalau kamu masuk Islam Ini balasannya insya Allah Wabashirilladzina amanu Wa amilu salihati Anna lahum jannatin Tajri min al anhar Kullama ruziqu minha Min thamaratir rizqan Qalu hadzal ruziqna min qabl wa fiha fiha khalidun Ah, bagaimana? Kamu mau itu? Ah, ayo ke masuk Islam. Hah? Susah? Tidak, masuk Islam itu tidak susah Kita ucapkan syahadat, sudah masuk Islam Beribadah kepada Allah Saya, kami ini manusia dan kamu Bangsa kamu itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya Wa ma khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Wa ma khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Wahai kalakutul jin, awal insa illa liyabudun itu. Kalau kamu sudah masuk Islam, nanti kamu bergabung dengan jin-jin Muslim yang ada di masjid, ikut mereka beribadah kepada Allah, belajar Islam dengan mereka, hidup kamu lebih lebih tenang, lebih nyaman. Kalau kamu tetap kafir, balasannya adalah neraka Jahannam. Hadhi Jahannamul latikun tum tuadun, islau hal yoma bima kun tum takfuron. Jahannamul latikun tum tuadun, islau hal yoma bima kun tum Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Mau terima Islam? Kalau kamu masuk Islam Allah akan melindungi kamu Itu janji Allah Kenapa? Dia, saya, kami ini Yang melindunginya adalah Allah Bukan kamu Siapa kamu melindungi dia? Kamu tidak punya kemampuan apa-apa. Hmm? Pelindung orang-orang beriman itu adalah Allah. Dia, dia ada teman -teman. <laughs> Ini teman-temannya. Ini teman-temannya. Ayuh kita masuk Islam Naga. Tinggalkan dia, yang melindungi dia adalah Allah. Allahu waliul ladina amanu yuhrujhum min al nur. Allahu waliul ladina amanu yuhrujhum min al nur. Allahu waliul ladina amanu yuhrujhum min al nur. Allah yang melindungi manusia Allah yang melindungi orang yang beriman Manusia maupun bangsa jin Yang beriman Allah yang melindunginya Tetap mau terima Islam Kamu raja Raja apa? gimana kerajaan kamu? jadi gimana? saya harus ngalahin kamu dulu <gak> iya saya enggak bisa saya ini enggak ada apa-apa, enggak punya kemampuan apa-apa cuman kalau mau kamu seperti itu ya terpaksa saya minta kepada Allah untuk menghancurkan kamu siapa itu? Siapa itu? Al-Rahmanul malikul Mu'minul Azizul Jabbarul Subhanallah amma Allah itu Tuhan yang menciptakan kami dan juga bangsa kalian. Kamu itu tidak ada dengan sendirinya. Kamu itu ada yang menciptakan. Yang menciptakan itu adalah Allah. Kamu itu sama makhluk seperti kami. Hmm? Bukan kayak gitu? Bos oh, saya harus tunduk sama kamu. Kenapa? Hmm? Oh kami ini semua lemah. Oh iya memang. Iya kita lemah. Kamu sakti gitu kan? Jadinya sombong. Raja hmm. Hmm, aku raja. Hmm, raja nggak jelas kerajaannya di mana. Raja kok kayak gitu. Hmm? apa kamu mendampingi anak ini kalau kamu Raja? Hah? Oh ini keturunannya, Raja apa? Raja Majapahit? Ya udah, ya udah jadi kamu sakti ini Raja Sakti, berarti boleh dites ini? Hmm? Kita tes coba Ya? Kamu ngaku sakti kan? Hmm. Hadihi h Jahannamulatikun, tum tugaun islawhal yama bima kun tum takfurun. Hati h Jahannamulatikun, tum tugaun islawhal yama bima kun takfurun.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 Api Puh. Itu baru ceritanya Kalau kamu masuk benaran ke sana nanti Lebih celaka lagi Kalau kamu tetap kafir Di sana tempat kamu nanti Faham tak kamu? Hadihi jahannamul lati kun tum tu'adun Islawhal yawma bima kun tum takfurun Hadihi jahannamul lati kun tum tu'adun Islawhal yawma bima kun tum takfurun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islaw hal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islaw hal bima kuntum takfurun Ya Allah cabutlah kekuasaan kekuatan raja naga ini ya Allah Hala <tuk> anni sultania, anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania, hala anni sultania,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 Hala ga anni sulpa niya, anni sultania, niya, hala ga anni sulpa niya, hala ga anni sulpa niya, anni sultania, niya, hala ga anni sulpa niya, anni sulpa niya, anni sulpa niya, anni sulpa niya, anni anni anni Halek ani sultania, Halek ani sultania, Halek ani sultania, Halek ani sultania, Halek ani ila jahannama wa Kulli al-ladina kafaroo sa tuhlabuna wa tuhcharuna ila jannah ma wa bi asal mihaad. Kulli al-ladina kafaroo sa wa tuhcharuna ila jannah ma wa bi asal mihaad. Kulli al-ladina kafaroo sa tuhlabuna wa tuhcharuna ila jannah wa bi asal Qul lilladhinaka farusa tughlabuna wa tuksharuna ila jahannam wa bi'sal mihad Qul lilladhinaka farusa tughlabuna ila Qul <tuk lil ladhina kafaru satughlabuna wa جَهَنَّمَ ila jahannam wa bi'sal <mihaad> kafaru <tuk ila jahannam wa bi'sal mihad <tuk <mihaad> Kullil ladzina kafaru satughlabuna wa tusharuna ila jahannam mawabiks salmiha. Ini kekuatan. Uh, Ini kekuatan kamu. Ini kekuatan kamu. Hmm? Hmm. Kekuatan kamu ni. susah pula guntingnya hmm rasain hmm? hmm. baraa'tu minallahi wa rasulihi lal diinati hatu min almushrikin baraa'tu minallahi wa rasulihi lal diinati hatu min almushrikin Ila min hatu wa musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin minal musrikin barahatu minal musrikin barahatu minal musrikin minal musrikin barahatu minal Bara'atu min Allahi wa Rasulihi ila ladhi na'ahatu minal musyrikin Bara'atu min Allahi wa Rasulihi ila ladhi na'ahatu minal musyrikin Ini pekerjaan saya Jangan terbesar Kenapa? Ini enak buahmu? Nah. Alhamdulillah Memang itu tujuannya hmm, Rasain Dia sudah bertaubat tidak ingin berbuat cirik lagi Selama ini dia tidak tahu Kamu rupanya ada di badannya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 Baraatu min Allahi wa rasulihii Ini anak buahmu juga. Baraatu min Allahi wa rasulihii laladinaatuh min al-mushrikin. Class. Baraatu min Allahi wa wa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 Baraa'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina hajjat minal musyrikin Baraa'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina hajjat minal musyrikin Baraa'atun minallahi wa rasulihi ilal ladina hajjat minal musyrikin Baraa'atun wa rasulihi ilal ladina hajjat Apa kamu ke situ? Saya nih di depan kamu Mika. <Sess> Sakit Raka. Sakit. Berat Tuhan Allah dan Rasulnya, ke orang yang berbuat musyrik. Berat Tuhan Allah dan Rasulnya, ke orang yang berbuat Allah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 Dah? Hilang dah kekuatannya? Ayo ikut saya masuk Islam, naga? <tuh> Ayo. Ayo. Allahu Nuru Samawati Wal Ard. Allahu Nuru Samawati Wal Allahu Nuru Samawati Wal Allahu Nuru Samawati Wal Ard. Nuru Wal Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Ayo tinggalkan iblis kasihan temannya manusia bukan kamu Kalau kamu mengikuti dia dan dia tahu kamu bisa menjerumuskan dia kepada kesyirikan Penjaga kami penjaga orang-orang yang beriman itu adalah Allah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 Allahu waliuladina <Sings> amanu yuhrijhuh min <Sing> aldulmati ilan nur Allahu waliuladina amanu yuhrijhuh min aldulmati ilan nur Baru nampak cahaya sekarang Ayo kita datangkan cahaya lebih banyak lagi insyaallah. Allah Allah nurus samawati wal ardh Allah nurus samawati wal ardh Allah nurus samawati wal ardh Allah nurus samawati wal Allah, hunur semawa tiwal ardallahu nur semawa tiwal ardallahu nur semawa tiwal ardallahu nur semawa tiwal ardallahu nur nur semawa wal ardh nur <coughs> Apa yang susah? Ayo, kita masuk Islam dulu. Oke, okay, oke okay lah. Ayo, kita masuk Islam. <laughs> oke, okay. berarti memang harus di, dimusnahkan dulu. Ini ya, tadi seperti saya bilang, saya pengen coba merukiah dulu sebelum memusnahkan ini. Ya, sudah. Qadarullah. ayo kita musnahkan Insya Allah. Bolehkah saya bakar ini di luar? Di luar di luar. Di luar sana, boleh? Ini mau dibakar. Bismillah. Ayo sadar, sadar Dengarkan saya, sadar, sadar sadar. Ayo istighfar, istighfar Nah sadar dulu, sadar dulu Sadar dulu Istighfar, istighfar Nah, istighfar Bismillah, istighfar Istighfar Setengah sadar, apa ngeblank? Setengah sadar, setengah sadar. Ya udah, ayo kita. Saya mau bakar ini dulu ya. Di luar ya. ya. ya? ya. Oke. Okay. Ini dimatikan dulu aja. rasakan sekarang Sakit Sakit Dadah. Dadahnya Dadah. Dadah. Dirasakan tidak usah dibakar. برات من الله ورسوله لا الذي minal من المشركين برات من الله ورسوله لا minal-mushrikin من المشركين برات من الله ورسوله لا من المشركين برات من الله ورسوله لا الذي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 Bara'atu min Allahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatu min al-musyrikin Bara'atu min Allahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatu min al-musyrikin Bara'atu min Allahi wa rasulihi Lalladhi na'ahatu min al-musyrikin Ayo ikut saya masuk Islam Naga Ayo supaya kamu selamat Dari neraka jahanam.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 وَمَا ma الْجِنَّ al إِلَّا wal وَمَا illa الْجِنَّ Wa إِلَّا ليعبدون.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 beratul min Allah wa Rasulihi kepada orang-orang yang berbuat salah dari Allah dan Rasulnya kepada orang-orang yang berbuat salah dari Allah Bara'atu min Allahi wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Bara'atu min wa Rasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Ayo ikut saya masuk Islam Ayo kita ucapkan syahadat Ayo Ayo naga Ayo beriman kepada Allah. Kamu tidak kenal. Apa? Tidak kenal siapa? Allah. Kamu tidak tahu Allah. Allahu waliyyul ladina. Huwallahu ladila ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahaada. Huwar Huwallahu alladzi laa ilaaha illaa huwal malikul quddusus salaamul muhaiminul 'azizul jabarul mutakabbir subhanallahi Itulah Allah besar Ya itulah Allah yang menciptakan kamu dan juga kami Ayo beriman kepada Allah Ayo, saya mengajak kamu. Saya datang tidak dalam permusuhan. Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Ayo, ikut saya masuk Islam. Tinggalkan dia. Tugas kamu adalah beribadah kepada Allah, bukan menjaga dia. Allah yang akan menjaga dia. Itu janji Allah.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 Allahu aliyyul Adzina Amanu, Yacrjhum Min Azdulmatil An Nur. Oke? Okay? Alhamdulillah. Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya, ashadu Ikuti saya Naga. ashadu ashadu berahtu min Allahi wa rasulihii laladinaahtu min al-mushrikin berahtu min Allahi wa rasulihii laladinaahtu min al-mushrikin berahtu min Allahi wa rasulihii laladinaahtu min al-mushrikin berahtu min wa rasulihii laladinaahtu min al-mushrikin berahtu min wa rasulihii laladinaahtu min al-mushrikin Ayo kita coba sekali lagi naga Bismillah Ashhadu Ashhadu Awalam yara kafaru anna wal arda kana ka taratkan fa fataqna kita ucapkan sekali Ash أَوَلَمْ ير الَّذِينَ كَفَرُوا أن السماوات وَالْأَرْضَ كان تارقان ففتقن ما ففتقنما ففتقن ما ففتقنما ففتخن ما ففتقنما waj'alna minal ma'i kullu shay'in hayy nafala yu'minun Oke, okay, ayo kita coba lagi insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha Allah Baratum min Allahi warasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi warasulihi Lalladina ahadu min al-musyrikin Baratum min Allahi warasulihi Ayo kita ucapkan syahadat dulu Ayo kita ucapkan syahadat Kamu yang ikut, ikut saya Ayo ucapkan syahadat Nanti akan saya beri air insyaAllah Mari kita ucapkan syahadat tidak bisa. Sudah tidak bisa Kamu tidak mau berarti? Tidak bisa Bisa atas izin Allah Kamu minta kepada Allah kemudahan Nanti aku bisa lepas dari sini Iya memang seperti itu tujuannya tak ada yang jaga dia. Subhanallah Yang menjaga kami adalah Allah Allahu Walliyul Adzina Amanu Yukhrijuhul Min Al Dzulmatil Nur. Tugas kamu itu beribadah, bukan menjaga manusia. Wa Ma Khalq Tul <tugas> Jannah Wal Insaillah Liyambudun. Wa Ma Khalq Tul Wal Insaillah Liyambudun. Wa Ma Khalq Tul Wal Insaillah Liyambudun. Wa Ma Khalq Tul Jannah Wal Insaillah Liyambudun. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun Sudah cukup Ia ikut saya masuk Islam Ayo naga kita ucapkan syahadat. Kasihan anak, anak ini, sudah lama kamu ada di badannya. Ayo ikuti saya, ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya, Ashadu, Ashadu Allah. Ilaha Ilaha Kamu mau saya pakai cara kekerasan sekarang, ah? Itu kayak yang kamu mau. Sudah aku Itu yang kamu mau. Oke okay? atas izin Allah. Kamu tidak mau terima dengan cara baik-baik? Ya udah. Ya, jangan salahkan saya. Jangan salahkan saya Jangan salahkan saya Saya tidak pernah melakukan cara ini hmm? Kamu jangan memaksa saya Bismillahirrahmanirrahim Kamu masuk Islam tidak? Hmm? Kamu masuk Islam tidak? Saya tidak memaksa kamu masuk Islam Dan Tidak ada paksaan dalam Islam Saya melakukan ini karena kamu tidak mau keluar dari badannya Allahu la ilaha illahu الحي alaihum. لا تأخذه سند ولا نهم. في السماوات وما في الأرض. من indahu الذي biiznih عنده إلا بإذنه؟ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا bi بشيء من علمه إلا bima وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ